Tahukah kalian sob, ada jutaan spesies makhluk hidup yang menghuni planet bumi saat ini. Namun di antara jutaan spesies hewan tersebut, terdapat spesies hewan tertua di dunia. Sejumlah hewan tertua itu bahkan menghuni planet ini sejak zaman prasejarah. Spesies tersebut tetap mampu bertahan hidup hingga kini, salah satunya ialah buaya. Tidak seperti kebanyakan hewan-hewan purba yang masih eksis, Buaya termasuk hewan yang keberadaannya belum terancam punah. Ada berbagai macam spesies buaya yang tersebar di seluruh dunia, termasuk rabat dekat mereka seperti aligator dan kaiman. Buaya adalah spesies yang hidup sejaman dengan dinosaurus, yaitu sejak 200 juta tahun yang lalu. Hewan ini menjadi pesaing dinosaurus dalam berebut mangsa. Video buaya tertua berukuran raksasa mati viral di media sosial ia tampak diangkat oleh warga kedaratan. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @indoviral8. Buaya tertua di desa Jemara, Kalimantan Tengah, tulis Indoviral 8 pada caption unggahan videonya. Dalam unggahan video itu memperlihatkan warga desa Jemara sedang memindahkan buaya berukuran raksasa kedaratan. Tampak lima orang pria menarik dari bagian depan dan kepalanya. Satu orang mengangkat bagian ekornya yang masih berada di kolam. Terlihat warga kecapaian karena bobot buaya yang begitu berat. Dalam keterangan lain disebutkan, buaya ini mati karena sakit dan dimakan usia. Diperkirakan usianya sekitar 32 36 tahun. Dan panjangnya sekitar 6 meter. Buaya ini tadinya pernah dilepas ke alam liar, tapi kembali lagi. Akhirnya warga memeliharanya di kolam penampungan sampai ia mati. Seperti yang diketahui, Desa Jumaras berada di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Buaya itu sendiri mati pada Kamis, 13 Januari 2022 lalu. Kamis kemarin buaya mati karena tidak mau makan dan dikuburkan di dekat kolam peliharaan, ujar kepala desa Jeramas. Tahukah kalian soal selain memiliki usia yang panjang, buaya juga memiliki ukuran tubuh raksasa. Kira-kira sebesar apa ya? penasaran bukan eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya seperti yang kita ketahui buaya adalah reptil bertubuh besar dan mengerikan yang hidup di air di dunia, tercatat ada 10 buaya terbesar dan menakutkan yang pernah ditangkap. Buaya besar yang ditangkap dan menakutkan itu ada yang telah memakan korban manusia sampai ratusan orang. Salah satunya ialah buaya lolong. Buaya lolong adalah buaya terbesar yang pernah tercatat di dunia. tatanggung tanggung panjangnya 6,4 meter dengan berat mencapai 967 kilogram. Ukuran tersebut membuat buaya lolong tercatat dalam Book of World Record pada tahun 2012. Buaya lolong diduga memangsa seorang pelayan yang hilang di kota Bunawan, Filipina, dan memakan seorang siswi berusia 12 tahun. Namun akhirnya buaya lolong harus mati karena infeksi virus dan juga stres. Ada juga nih, salah satu buaya terbesar yaitu buaya Gustav. Buaya monster yang diberi nama Gustav ini. Hidup di sungai sepanjang 117 km yang mengalir dari wilayah Danau Kifu sampai dengan Danau Tanganyika di bagian tengah Afrika. Buaya Gustav hidup liar dan memakan korban yang berukuran jumbo, salah satunya ialah manusia. Korban akibat keganasan buaya ini diperkirakan mencapai 300 orang. Buaya Gustav dikenal sangat pintar menyembunyikan diri hingga ukuran tubuhnya belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan pengamatan tim peneliti dan para saksi mata, panjangnya sekitar setengah sampai dengan setengah meter. Keganasan buaya Gustav dibarengi dengan sebuah keahlian yang tak kalah mengerikan dan membuatnya sangat sulit untuk ditangkap. Nah bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.